Tawa yang terlepas tanpa makna Cerita lama yang selalu dibawa Diam-diam hati ini mengerti Teringat dan jadi ciri tentangmu Tentangmu sementara Sampai berjumpa Bersama-sama Bercanda lagi Kenangan manis Di hari ini Jadi alasan untuk kembali Semua mimpi tinggi dan segala drama Dijadikan canda di keluh bersama Terkadang-kadang mata bicara Seakan-akan semua rahasia Oh kebodohan antara kita Jadi kenangan manis Tuk sementara Sampai berjumpa Bersama-sama Bercanda lagi Kenangan manis Di hari ini Jadi alasan Untuk kembali Tuk sementara Sampai berjumpa Bersama-sama Bercanda lagi Kenangan manis Di hari ini Jadi alasan Untuk kembali